Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, Di sini saya akan memberikan review tentang aplikasi yang pernah saya buat yaitu Augmented Reality pembelajaran gerak wudhu, gerakan wudhu. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Di sini e, splash screennya ya. Ini saya buat seperti ini. E, ini e, nanti saya akan jelaskan softwarenya, paket yang digunakan kemudian nanti akan ada tutorial-tutorial yang akan saya berikan oke ini tampilan main menu di tampilan main menu ini ada beberapa menu yang uh, sudah saya buat kemudian uh, di disini dilengkapi dengan musik islami oke yang pertama uh, kita bisa lihat air kamera disitu nanti langsung untuk uh, melihat uh, atau mengenerate gambar yang sudah disediakan kemudian cara bermainnya seperti apa info pengembang, niat wudhu, doa sudah wudhu, materi wudhu, luar aplikasi oke, simpel aja ya e, sekarang kita langsung saja e, kita cek satu-satu nah, ininya, menunya kita ke materi wudhu dulu, Di sini ada pengertian wudhu kemudian syarat dan rukun wudhu oke, selanjutnya ada doa sesudah wudhu dilengkapi, dilengkapi dengan artinya selanjutnya, di sini niat wudhunya, seperti apa kemudian Uh, di sini ada info pengembang ya, info pengembang di sini uh, ini punyanya anak skripsi anak win ya. Kemudian cara bermain, cara bermain di sini uh, petunjuk untuk memainkan aplikasi tersebut. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada air kamera. Coba kita uh, cek ya, uh, gambar gambarnya sudah saya sediakan di komputer langsung ya, nggak saya print. Kemudian kita akan mencoba uh, menjenerit. Uh, atau uh, kita coba dengan air kamera ini, oke. Okay. Langsung saja, sini sudah saya sediakan. Nah, ini ya, ini doa sesudah wudhu. Tampilannya emang uh, dari desainnya emang cepat-cepat, buru-buru. Jadi, ini, uh, ber, ini, Niat ini, di sini ya ini doa, wud, niat budinya. Kemudian, ini salah. Ini bukan. Ini membasuh telapak tangan nih, berkumur telapak tangan. Ini salah ya tulisannya. Kemudian di sini nanti ada membasuh hidung. Selanjutnya di sini ada nanti berkumur-kumur. Nah ini karena animasinya belum lengkap, jadi seperti ini. Kalau udah lengkap, oh, udah jadi fix bener ya. Jadi, ada beberapa yang harus diperbaiki dari aplikasi ini. Ini hanya review saja untuk sementara dan membasuh mukanya. Untuk animasinya juga kurang bagus. Kemudian, ee, bisa lah untuk udah bisa kalau untuk geraknya masuk tangan. Nah, ini untuk selanjutnya masuk telinga ya. E, ini dilengkapi dengan suara ya. Jadi, setiap gerakan membasuh tangan, membasuh telinga itu ada suaranya. Oke, mungkin kita nanti akan perbaiki programnya akan kita buat eh, sebagus mungkin oke okay. selanjutnya akan kita jelaskan aplikasi apa saja yang akan yang digunakan eh, di ketika membuat eh, gerakan augmented reality ini jadi nanti sekalian eh, penjelasan cara membuat modelnya, kemudian cara menganimasikannya, oke okay. Oke okay, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang software apa saja yang digunakan untuk membuat Augmented Reality atau AR ya Jadi eh, saya jelaskan terlebih dahulu Di sini untuk membuat modelnya, modeling saya menggunakan Blender ya. Jadi untuk membuat model, penganimasian, tangannya gerak Saya menggunakan aplikasi Blender tuh. Untuk membuat reaching dan lain sebagainya Dan nanti ini akan ada tutorial tersendiri tentang uh, basic blender ya Minimal ada basic ya Kemudian uh, selanjutnya saya menggunakan Unity Unity ini saya gunakan untuk uh, membuat aplikasi augmented reality Atau untuk membuat menu-menu seperti ini Kemudian memasukkan gem gambar seperti ini Kemudian uh, untuk pengkodingannya saya menggunakan Cicres yang terhubung dengan Unity. Di sini uh, jika ingin mengkoding, tinggal memanggil aja di sini si aset-asetnya dan lain sebagainya menggunakan uh, namanya Cicres atau Csharp pemrograman Csharp ya. Jadi nanti digunakan untuk memasukkan suara dan lain sebagainya. Misalkan kita ingin membuat radio nih, jadi nanti seperti ini nanti dia akan diarahkan ke e, Cikres, ya, dia akan diarahkan ke Cikres. Selanjutnya <tuh> untuk engine nya sendiri, en untuk engine nya sendiri saya menggunakan Buforia sebagai engine nya ya, ini masih, masih banyak, yang banyak yang lainnya ya tapi yang menurut saya e, di, bisa digunakan free untuk free itu buforia namun e, jika free biasanya ada watermarknya nya namun tidak masalah buat untuk belajar tanpa belajar nggak apa-apa kecuali kita akan mengembangkan labugi lebih profesional enterprise baru kita beli ya untuk selanjutnya e, setelah buforia ini e, kita ada yang harus diinstal yaitu SDK. SDK-nya itu e, di sini saya menggunakan SDK Android Studio ya. Di sini e, silakan diunduh. Di sini searching aja di Google download SDK nanti akan diarahkan di sini. Oke okay, teman-teman, e, saya review aja ya untuk software yang digunakan. Kalau sudah SDK-nya sudah diinstal. Kemudian, Kemudian ee, jangan, jangan lupa, lupa juga buat akun Forianya agar mempermudah kita. Dan jangan lupa membuat akun Unity juga agar bisa mengaktifkan licensi, licensi untuk Unity, paling hanya beberapa hari aja ya. Selanjutnya, untuk desain-desain seperti ini, saya menggunakan Adobe Photoshop. Jadi, eh, di sini saya sudah menyediakan, di saya sudah buat untuk desainnya, unity, kemudian project AR Di sini saya sudah punya desain-desainnya seperti ini. Jadi, ketika eh, flash loading, eh, sudah saya siapkan ketika backgroundnya untuk menu-menunya, sudah saya siapkan di sini. Kemudian, jangan lupa untuk markernya juga. Nah, ini dengan Photoshop tentunya ya. Nanti akan saya buatkan dokumentasinya. Oke, okay. jika sudah, ini kita tinggal membahas tentang bagaimana, e, ketika kita ingin menguji coba. Nah, ketika kita ingin menguji coba, tentunya butuh software, dan software yang saya gunakan di sini yaitu. Uh, software kalau untuk laptop, oke okay lah langsung pakai webcamnya aja langsung bisa ya. Jika menggunakan PC, uh, kita harus menggunakan perangkat tambahan yaitu handphone Android. Di sini saya menggunakan handphone Android untuk menguji jawabannya. Uh, saya menggunakan Xiaomi. Di sini uh, saya install DroidCam di laptop, kemudian saya juga install DroidCam di Android Studio di Android atau handphone saya uh, untuk teman-teman uh, uh, bisa lihat contohnya kita buka dulu ya, droid cam yang uh, untuk di laptop kemudian kemudian Selanjutnya kita aktifin Droidcam cam di handphone kita. Ini saya udah menginstal ya, menginstal Droidcam cam. Lho, teman -teman. E, kita buka. Kita buka kemudian front. E, kita pilih kamera depan ya. Ini tuh setting kameranya ya. Setting kamera depan. E, kemudian. Kemudian uh, kita klik refresh di sini. Maka nanti uh, akan muncul ya, akan muncul di. Nah device kita akan muncul di sini. Uh, kalau belum muncul nanti saya akan berikan tutorial selanjutnya ya. Tahu dicoba dulu ya. Uh, kita start, kita start. Nah ini yang akan menampilkan ya. Sudah menampilkan. Nah ini nanti akan kita hubungkan ke unity. Agar bisa uh, menjalankan aplikasinya lewat handphone Atau lewat lewat laptop tapi uh, kameranya tuh nanti pakai handphone Oke okay, selanjutnya uh, mungkin perlu uh, kok ketika di refresh kok nggak muncul ya droid camnya Nah ini kan saya berikan tutorialnya Tutorialnya seperti ini uh, Kita di handphone ya E, kalau Xiaomi e, masuk ke mode developer, jadi masuk ke mode developer. Di sini kita pilih tentang telepon. Di sini bisa diketikkan lima kali diketukan lima kali di di versinya ini ya satu ya. Oh maaf nih, jadi bukan di versinya tapi di tapi di ada di ini ya ntar ya. Satu, nah, kita ketik di versi MIUI untuk buku Sudah saya ketik Satu, dua, tiga, empat, lima Biasanya ini saya sudah menjadi uh, mode developer Kalau yang belum nanti akan menjadi mode developer Di versi MIUI-nya ini diketukin ya Tuh, dua, tiga, empat, lima Oke, okay, nanti kalau sudah jadi mode developer Teman-teman uh, bisa nanti Setelan di setelan tambahan, ya di sini. Ya, tentunya di setelan tambahan di sini ada mode developer atau opsi pengembang. Kita klik, kita pilih di sini, ada, eh, ada di sini opsi pengembang, kita aktifkan. Kemudian, jika sudah aktif, nah, debugging USB kita aktifkan. Setelah itu, kita buka kembali di... Droid yang di sini, nah, kemudian kita, kita refresh lagi di, yang di PC. Kita refresh lagi, tentunya nanti akan muncul device-nya. Device nah, jika sudah, sudah muncul, klik, klik start. Biasanya di handphone minta, minta persetujuan, ada uh, mega address-nya. Nah, kita oke-oke okay -okay okay. aja, nanti di situ uh, dia akan terhubung, akan kelihatan device-nya. Baru kita start. Oke. Okay. E, mungkin itu saja review untuk kali ini, untuk tutorial unity e, di episode selanjutnya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.